Bisa dua, tapi dua ini ya, ini dengan ini. Oh iya, kita cuba. Kita cuba dua, dua, empat, Kapan? Kapan? Boleh okay lah. Boleh. Nah. Jadi kalau dah terlalu banyak, misal diukur. Jadi kalau kita misal pakai angin ini, nanti takut ada yang bekas-bekas yang yang kurang normal, gitu, kayak. Jadi dia tak tak bagus. Kalau dia dah tak mempan lagi diukur, bang. Kalau yang senyal-senyal luaran, -senyal, memang ada bekam. Karena dia kita tu buat yang rawa dapat banyak darah kotor. Abang rasa berapa menit itu bang? Oh, tidak bisa lama bang. Dia, kalau lama benar itu 10 menit. Karena kulit, bisa melepuh dia bang. Jangan terlalu banyak, kita, menit. kecuali dia bekam darah. Dia bekam darah, tidak bisa melepuh. Kalau dia bekam angin ke kita rawan melepuh. Tapi jarang, kalau orang biasa pengalaman itu jarang melepuh. Iya kami tuh lima belas menit, cuma belasan menit. Jarang, jarang melepuh sih. <coughs> Berarti sering Abang beker mangin, tak pernah beker basah. Tu, ya, Abang bukan sering, tapi setiap bulan, Abang beker hmm. Kalau yang basah tu belum pernah. Mau dicobakan dua butir tak? Nanti, Abang. Ya, ya. <laughs> <Bum>, belum siap. <laughs> Takut cuma darang. Oh, gitu. Gerik mandang itu, Oh, gerik mandang. Ya. kalau oh, kita sering sering tengkuk tu biasa kan kadang-kadang kena kadang -kadang, benda orang tu biasa apa hmm. saya ini selalunya sering tengkuknya sentrik gitu tu kau dapat titiknya inilah dia tapi di sini di sini kolesterolnya di sini hmm. saya kalau bekam kepala bang pas tengah-tengah sini bang saya hendak di sini buka muka tu? ya Tidara. ya ya dik kepala lapak kita. Ya dekat kepala kita bang. Kalau bang ngari ya. Tapi alhamdulillah yang udah-udah kena itu tu tak nak ngulang-ulang bang sakit kepalanya. Macam yang di sini ni perlu Ini kan titik-titik dia bang kalau Titik darah ni Ini, ini kita cancel titik darah Satu, dua, tiga, empat Lima Yang empat bawa ke sini Empat ini berarti sembilan Kebong darah Kalau di titik enam tu bujok ini Satu, dua, tiga Empat, lima Bisa bukan lima Bisa empat, bisa empat Ini, ini lima ini satu, dua, tiga, empat, lima Hmm. Saya tu memang khusus untuk ini Cuma kalau orang-orang baru-baru Sampai stroke-nya kita tidak langsung bekam Kita diurut dulu Dan sampai tiga kali sudah bagus lancar kan, Bahawa kita bekam